Padri. Wanita itu juga bersamanya. Lihat, wanita. Siapa? Di Siapa yang kau bicarakan, Bu? Pak, kau lihat wanita itu kan? Yang menemani anak perempuan di sana. Karena mereka berdua, maka suamiku dan juga putraku mereka masuk pencara. Lihat saja di sebelah sana. Tidak melihat wanita bersama anak perempuanmu, apa kau yakin? Apa maksudmu? Mereka ada di... Dia tadi di sana, pergi kemana ya? Siapa? Kita akan menemukan mereka, Bu. Setelah itu, aku akan membalaskan dendam akhirat. Aku akan membalaskan dendam akhirat. 10 tahun yang lalu, dia telah menyelamatkan aku dari penangkapan polisi. Ini waktu yang tepat bagiku untuk membalas semua jasa-jasanya itu. Apa yang bisa aku lakukan di sini? Hei, diam dan dengarkan aku ya. Mereka pasti ada dalam kuil. Kuil? Iya, iya, aku jamin. Ayo, ayo, ayo, ayo. Ayo. Ayo. Dewi Cati, kau tahu, aku hanya punya satu permintaan. Kebencian putriku kepadaku, tolong hilangkan. Aku ingin Andini menjadi putriku. Dengan hati dan jiwanya Aku hanya punya satu keinginan Dewi Tolong singkirkan wanita tidak waras ini Aku mohon Dewi, ibuku selalu berpuasa di festival ini Tapi hari ini ibuku kehilangan akalnya Aku berdoa agar ibuku cepat sembuh Dan kembali normal Dewi Cati. Hei kak, aku lihat di sana. Oh, jadi mereka di sana. Aku akan memberikan mereka pajaran. Hei, berhenti. Seharusnya kau hanya mengawasi. Pergilah sana. Ayo. Salam Dewi. Daftar doaku kali ini hmm, sangat sangat panjang. Kau harus mendengarnya dengan sabar. Karena daftarnya kali ini cukup panjang Ya Pertama Untuk ibuku Yang sedang pergi Semoga dia tidak pernah terluka Berikan dia semua kebahagiaan Ibu, Kak Kamli Kak Urmi, Kak Cagani Kak Puskar Dan semua orang yang tinggal di Jalan dan Jajar Semoga mereka tidak menderita Berkati mereka dengan kebahagiaan Oke okay? Dan ya Tolong satukan penyihir baik hati ini Dengan putrinya itu Karena dia adalah penyihir paling baik hati yang ada di dunia Dia sangat baik Dia sangat merindukan putrinya Kau tidak meminta sesuatu untuk dirimu? Ya sudah Aku meminta semua orang bahagia Kebahagiaan mereka akan membuatku bahagia juga Kebahagiaan paling besar Sekarang katakan papa kau suka gelang ini? Sangat indah tapi terlalu kecil untuk tanganmu, penyihir baik hati Bukan untukku Ini untuk anggota keluarga kita dengan tangan yang paling kecil Untukku? <gurlutus> <tuh> ya, untukmu <tuh> Terima kasih, penyihir baik hati Biar aku memakainya sekarang Tunggu dulu Minta berkat dulu dari Dewi hmm? Pendeta Tolong berikan berkat dewi kepada gelang ini. Nyonya <San> <San> Pakai gelang itu di tangan anakmu dulu Simpan gelang ini bersama Persembahan lain untuk puja Dewa Surya Setelah memberikan persembahan Kepada Dewa Surya Barulah gelang itu bisa dipakai Itu akan lebih baik ia ya, pendeta ngihir baik hati hey! Kenapa kau mengambil gelangku eh uh, aku hanya akan memberikannya kepadamu saja uh, sungguh aku hanya ingin membantumu ini Ibumu, iya, ibuku. Kenapa kau membentak ibumu? Sepertinya ibumu sedang sakit. B ada apa dengannya? Kenapa dia terlihat tersesat? Dia tidak tersesat, dia tidak waras. Nah. Jangan berkata begitu, ibumu. Dia ibuku, aku putrinya. Aku bisa menasihati atau membentaknya tidak waras sebagai orang pintar Dewi Cati Ayo Penyihir baik hati Apa aku boleh menari? Ya Tentu saja Tapi apa kau bisa menari di hadapan semua orang? Saat ibu membawaku ke pekan raya Untuk pertama kalinya dan bertemu denganmu Aku, kau, dan kak Kamli Kita semua menari Apa kau lupa? Kita pergi Aku harus mengikuti mereka jika ingin mencuri gelang itu. Aku juga harus menari. Kan, hal itu kita harus melakukan apa sekarang ini? Katakan, kalian bertiga ikuti aku. Ayo, huh? ikuti dia. Aku harus mencuri gelang itu dengan cepat. yang akan menari adalah nimboli dan cakor. Ayo. Iya. Gelang itu akan sudah ada di tanganku saat ini Tapi aku tidak akan menyerah Aku akan terus mengejar mereka sampai bisa mencuri gelang itu giliranmu kau siap Iya. <tik> aku akan duduk di barisan depan menarilah sebaik mungkin <tik> ya, Ina, kau kamu kemana berikutnya adalah giliranmu uh, aku Bisa menari, jadi aku pergi saja. Tapi tadi kau bilang kau suka menari. Kau kan sudah mendaftarkan diri. Sekarang ada apa? Oh, tapi Paman, siapa yang akan mengurus ibuku yang tidak waras? Dia harus berdoa di sini. Jangan khawatir, Nak. Aku akan mengurus ibumu. Jadi kau bisa menari? Hmm? Ini sangat bagus. Saat Bibi ini sibuk mengurus wanita tidak waras ini, aku bisa mencuri gelangnya. Oke. Okay. Ayo tunggu di sana. Ayo ikuti aku. Tunggu sebentar. Sudah. Hmm. Mari. Gelang itu. Tahu kau pasti mencemaskan ibumu, tapi aku ada di sini. Jadi, jangan khawatir. Hmm? Ya sudah, baiklah, pergilah. Harus menari untuk belang itu artinya kau harus menari. Seseorang pasti akan menari, tapi bukan kau, Uni. Melainkan cakor yang asli Kau mencoba mencuri gelang orangnya Datang saat aku menari Kau bisa menari saat giliranmu tiba Ya ampun kak Akan lebih menyenangkan Kalau kita menari bersama Di panggung ini Lihat Kalau begitu Ya baiklah Kau bisa menari denganku Kau bisa berusaha dengan sebaik mungkin Tapi hanya aku yang akan menang Baiklah Di mana masa?